Nah, kita baru masuk ke pertanyaan pertama ya Nah, pertanyaan pertama tuh kenapa kakak mau kemampuan Sebenarnya karena deket rumah juga sih kak Karena udah kebiasaan kan sama orang tua juga sering belajar disini Jadinya ya turun-temurun Oh, berarti ke sejapan? Biasa, Biasanya dalam sebulan itu bisa berapa kali sebulan dari sini? Biasanya seminggu tuh ada tiga sih, tiga kali oh. Suka atau ya? memang suka juga ya. Karena pertama tadi kan dari orang tua juga. Ya udah, udah Nah, tahu tahu KFC ini dari mana sih? Dari orang tua, waktu sering dibawa. Dari orang tua ya? Oh ya. Makasih ya kalau waktunya Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan bersama dengan pelanggan setia KFC Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika seseorang sering diajak oleh orang tua atau kerabatnya Untuk makan di suatu tempat seperti KFC tersebut Dan ia merasa puas dengan rasa dan pelayanannya Maka ia akan menjadi pelanggan tetap karena ia tuh udah sangat puas dengan pelayanan di tempat tersebut, dan ketika ia bingung mau makan apa, ia akan kembali lagi ke KFC. Hmm, bahkan ia bisa sampai tiga kali seminggu untuk makan di tempat KFC itu lagi. Dapat dilihat bahwa kepuasan konsumen itu sangatlah penting, karena jika konsumen sudah puas dengan Layanan di suatu tempat makan di, atau di tempat berbelanja yang lainnya, maka ia akan kembali lagi dan lagi untuk berbelanja atau makan di tempat tersebut.